wuuhh mantap yang, yang... ini nanti dapat bingung kalau gitu tengah <guluh> baca dulu kalau ada soal oke Kayaknya itu... aku bakal apa yang namanya topop semua sekalian rubek ini juga bakal membangun kelam betul rubek ya Ah susah ah aplikasinya ero jadi topop dan ini kan jadi rubek tercepat ini wah, selesai ini, aku sampai ke sampai sampai sampai. ini sampai sampai ke sini, ke pengetik apaan yuppie, mau ke yupi ya ya ini ada namanya aku ini. ayo ayo, ayo ayo, acaknya yang acak banget lah, aku langsung bingung banget aku tahu kok hahaha <laughs> lah oke okay. aku... yang merah, yang ya yang ya Shorter. Satu, berdiri Yang pegangin, aku mau betul ya Acak-acak aku Ayo Sama banget Bungu ya, aku siap kainan dulu Makanya aku pakai aplikasi uh, Pembaca bubit Pembaca bubit Pembaca bubit kita mulai cepat cepat sudah diacak ya satu dua cepat banget kan Tepuk banget kan? bukan takut nugget satu, mau, mau, mau, koma malah pip. banget tangan, kan? Ini Juga bisa cuman, cuman, cuman, cuman. kerjain orang tua, teman, atau saudara. Iya, best. Yang lagi ngelempar, ternyata baru Mek, tahun yo, ini coba tuh. Jadi, kerjain ya, bikin ke siapa, kan? Ke nenek, kakek, ke siapalah aku amat siapa orangnya mau penjahat yang acak banget sama ya ayo ayo acak acak Aku ada ayo ayo takalim heeh Aku tak tak ada No! Look up! No, Your face! waaah ini ada untuk add bukan jangan <tuk mencari> capek ya, bakal coba seperti yang ini nih yang banget yang, yang ngedit ada dua orang itu david dan Naywa.